BWA, melalui program wakaf Al-Quran dan pembinaan, memiliki misi untuk mengentaskan pendangkalan akidah di seluruh penjuru nusantara. Di balik suksesnya, BWA menghimpun dan mendistribusikan jutaan Al-Quran wakaf. Ada proses yang sangat detail, panjang, dan profesional tentang bagaimana Al-Quran ini diproduksi. Beberapa di antaranya adalah proses pemeriksaan Al-Quran, cetak barcode, penempelan barcode, dan proses pengemasan. Salah satu yang unik dari Al-Quran Wakaf BWA adalah adanya barcode yang berfungsi untuk memberikan informasi dari siapa Al-Quran tersebut diwakafkan sampai kemana mana Al-Quran tersebut didistribusikan Selain dipercaya oleh para wakif individu BWA juga dipercaya oleh UMKM, korporat dan komunitas Alhamdulillah para wakif tersebut sudah konsisten untuk berwakaf di BWA sampai saat ini Sahabat wakaf yang punya usaha online atau offline Jadikan bisnis Anda semakin berkah dengan join bersama Shopping Charity Menebar manfaat untuk sesama Bisnis sambil berbagi, raih berkahnya